Tak hitam atau black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan, flight data recorder, dan perekam suara kokpit dalam pesawat terbang. Fungsi dari kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau air traffic control, serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Walaupun dinamakan kotak hitam, tetapi sesungguhnya kotak tersebut tidak berwarna hitam, tetapi berwarna jingga atau orange. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan. Penempatan kotak hitam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Umumnya terdapat dua unit kotak hitam yang terdiri dari cockpit voice recorder, alat perekam suara di ruang kemudi pilot, atau flight data recorder, alat rekam data penerbangan. Dan di era abad ke-20, pabrik elektronik ini menggabungkan kedua alat ini yang kemudian populer sebagai nama kombi-box recorder, yaitu kombinasi dari data dan suara. Kedua alat tersebut memiliki pemantauan fungsi dari ruang kemudi, namun data rekaman yang terletak pada recorder data tersebut umumnya diletakkan pada bagian ekor pesawat, yang pada umumnya merupakan bagian yang utuh ditemukan serta mudah terlepas dari struktur pesawat utama. Setelah banyaknya kejadian kecelakaan pesawat, maka AEKU mengeluarkan rekomendasi baru di mana perusahaan penerbangan wajib mengimplementasikan. Asal penemuan, terdapat berbagai versi dalam penemuan kotak hitam atau alat perekam dalam dunia penerbangan, terlebih lagi ketika kecelakaan pesawat terbang, sehingga sulit dicari sebab kecelakaan tersebut. Hal tersebut mendorong Dr. Sona Chandranata, seorang ahli ledakan, membuat alat yang dapat merekam suara informasi sebelum terjadi kecelakaan. Idenya diambil dari sebuah alat tape recorder yang berukuran saku, didesain dibuat di Australia untuk dilanjutkan menjadi alat yang merekam semua arus komunikasi dalam penerbangan. Alat ini bisa merekam suara pilot dan semua data yang diterima dari 8 alat yang berbeda. Semua data ini bisa dipisah dan menghasilkan data yang akurat tentang penyebab kecelakaan. Alat ini kemudian dirancang untuk digunakan dalam perawatan dan pemeliharaan pesawat, sehingga diketahui bagaimana yang mengalami tekanan. Alat rekaman ini kemudian dimasukkan dalam kotak baja yang kuat untuk menjaga agar tidak hancur ketika kecelakaan pesawat. Kotak ini kemudian dilapisi asbes, tahan api sehingga kabel-kabelnya tidak ikut rusak karena panas. Masalah lain adalah ketika kekhawatiran pembicaraan para pilot selama penerbangan tersiar ke masyarakat umum dan disalahgunakan. Untuk mengatasi ini dibuatlah komputer khusus yang disambungkan ke perekam dengan bantuan grafik bisa dihasilkan gambar dari setiap kejadian. Asal istilah Black Box, istilah kotak hitam muncul ketika selepas pertemuan mengenai perekam penerbangan komersial pertama yang dinamakan Red Edge. Karena warna dan bentuknya seorang berkomentar ini adalah kotak hitam yang menakjubkan. Kotak hitam adalah istilah yang lebih humoris dan hampir tidak pernah digunakan dalam industri keselamatan penerbangan. Perekam ini secara umum tidak berwarna hitam namun biasanya orange terang. Karena ditujukan agar mudah dicari dan ditemukan setelah terjadi insiden. Alat perekam dalam penerbangan ini, Flight Data Recorder atau Cockpit Voice Recorder, umumnya menggunakan pita perekam selayaknya kaset pada tape recorder. Namun perkembangan baru kini telah digunakan FDR atau CVR yang mereka menggunakan chip memory khusus. Ketika terjadi insiden 11 September 2001 yang dikenal dengan 9-11, muncul usulan dari pihak keselamatan penerbangan agar kokpit pesawat dilengkapi dengan video data recorder yang merekam aktivitas dan situasi pilot saat penerbangan termasuk menit-menit terakhir dalam kecelakaan untuk melihat situasi sebenarnya.